Sudah berdua itu kaki tuh, dua tuh. Itu dia. Kita kembali dengan salam. You got a in me. You got a friend in me. Yowaza ma bro, halo ma bro. Perkenalkan, ini kursi gaming baru ma bro ya. Ini gue punya saya sih ya. Ini punyanya bi ma bro ya. Dia mau ngantau, minta dikadoin kursi gaming sama perabotan rumah ya kan. Malum abis. <laughs> Oke, jadi ini kursi gaming keren loh, asli. Nih kalian bisa lihat nih ma bro, nyala nih cuy. Aja, uh, ih, agak le sih. Cuman gimana ya? Bagus sih menurut gue, cuma takutnya terum aja gitu loh Ci. Ya, betul ide. Nih kita ganti lagi nama, Bro. Ide. Warnanya bisa ganti, Bro. Uh warna apa ya? Kita pakai warna apa nih? Uh, gue mau pakai Ini cocok nih, ini. Ini keren sih. Ya, kita langsung main Eh, Yuk. Yo ma bro, Battle Pass baru, rank udah kriset, balik lagi ke master ya yang dari Legend hehe. ini nih, ya. kita kedatangan sniper baru nih, harus dicoba. Oh, uh, tuh lihat tuh, ber be, be, be, be, be, be. Trailer <tuh> lama juga. Ini gokil. Selamat datang ke season 3 ma Bro ya. Wow sekali. Dan sekarang Ocha udah siapin ini lotoutnya Bro ya. Ocha menggunakan tiga karakter berbeda dari Battle Pass baru kita ya dan kita pakai sniper baru nih HDR ya. Ini epic yang ini baru kalian bisa dapetin kalau udah ya mentok ya level 50 Battle Pass ya bro. Oke, yuk langsung aja Ocha mau ke training mode dulu maabruh. Yo. Seperti biasa Mabruk kita inspect dulu nih. Uh, seperti ini Mabruk. Ya Ocha lihat-lihat sini kayak efeknya locus ya, sniper locus. Kita tes aja nih. Wah, ini open scope-nya uh, agak lama ya. Padahal ini attachment-nya Ocha udah bagusin ADS-nya harusnya nih Mabruk. Wah. Tapi sakit deh. Ke sini tuh jarang hit mark doang gitu loh. Ya, kalau misalnya pakai sniper lain kan kayak LQ, Locus, kadang kalian nembak ini tuh kadang enggak satu hit ya. Kita tes dulu deh damage-nya. 100, men Nembak lagi 100. Pantesan, Bro. Ya, ini uh, kakaknya ZRG ini bisa dibilang ya 364. Gila, men. ini bisa triple sing shot ya. Triple sing shot. Misalnya musuhnya bertiga ya, berjejer, bisa triple sing shot, men Gila, bro tapi open scope nya sih ya yang kurang worth it ini cocok untuk kalian yang suka uh, main yang mantek ya full mantek gini nih Tuh, wah ini gokil sih main mantek gini bro gokil ga sih bro what do you think mah bro what do, you think? what do you think wah keren keren keren keren yuk langsung aja mah bro ocha mau main cranked deh ya apalagi kita udah di bawah nih ya Good gaming chair, ya. Yeah. <tay> Take off, oke. Okay. Kita langsung siap aja, ma Bro. mau pakai ini deh. Ya, kita steam shot, steam shotan lagi. <tay> Gue hatamin senjata ya. Lagi proses menghatamkan senjata ini, ma Bro. mau temen kita cuy duh, miss bro oke, lu harus tinggal 3 agaknya sih enemy wih hitmark itu barusan kok bisa hitmark ya main main main di training mode tuh 100 lo damage 100 100 lo ya mau apapun 100 lo apa tuh wih wah wah wah wah, wah. sungguh coba lagi ya kita atas lagi mah let's try again satu dapat dua itu kaki tuh dua tuh pas banget lagi dia di kakinya Gak, cepat sini. Gak sih, lastnya? Wah, mati bro, mati bro. What do you think, Ma Bro? Senjata terbaru ini, mungkin gak? Senjata ini, tapi gue lagi nyari nih, lasnya dimana ya? Mantap. Bosos oh, jangan main jalan, -jalan gua, Bro. Setan mau lewat. Nah, sini Ben. Sini ada orang enggak sih? Ternyata ada ke sini kan. berdiri ada mayat berdiri teman-teman mari gak sih been Last man standing finish it. sini lesennya nih. mantap nih mah bro gila sniper baru selalu satu hit ya keren keren keren ah, damage aja kena balang, sampai sampe 300 berapa tadi? 60an ya segitulah tapi kalian lihat sendiri tadi gue mark sempet ya dulu lah ya sometimes sisi ini tidak perfect itu satu bro ya no why man kena, ya good good good job well done ini kita well done sekali ya pak so, bro sekarang kita coba uh, menjadi sniper ngendok ya wajah pakai toughness dulu bisa tinggal ngendok sih bro ah yang bener aja rata it's all up to you now finish the mission 1 shot 1 kill what the heck man? gua dibegal pake.. ya yah yeah, boy dibegal pake tinju bro iuh sekali tinju ya harusnya tinju tuh.. Uh, tidak satu hit lah masa iya orang di tinju langsung knock sekali kan sorry sorry banget tuh temen Target gue hai, hai, bro hai, yes, bukan hai, memang the best. Mana ya? Yang hai, hai, buat plan. kici hai, aja ya mau bro. udah di diffuse gak tuh salah siapa ini ya ah. goras aja kali ya goras deh oke deh sniper mode on dengan scope terberatnya ya sih ada sih harusnya sih Good job, bro. Nice kan Itu dia Kita kasihan yang serem-serem Musuhnya kapok gak ya Langsung ngeras gitu Gue begal pake screenshot bukan? Nice Oke. Okay. Good job. Kita menang, Ma Bro. Oke, okay, kita MVP, Ma Bro. Mantap. Ya iya seperti kita sudah di penghujung video ma Bro, Oke dan untuk kali ini pengen tau attachment atau gunsmithnya Bro pastikan kalian aktifin loncengnya selalu ma Bro ya Karena setelah video ini akan gua upload attachment atau gunsmithnya Bro Dan pastinya gua akan pilih yang terbaik bukan tipu-tipu bukan attachment palsu ya Karena menurut gue attachment atau gunsmithnya itu cuma nilai plus aja ya kan Nggak bikin kita jago juga sih jadi buat apa gue share tes manual atau gue <g��oh> palsu. Ya udah ma bro, makasih banget ya udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian ya. Untuk kalian yang pengen beli akun COD atau game lainnya langsung aja follow Instagram @kita_jubel_titik_in. Di sana nggak hanya ada akun COD ma bro ada game lainnya ma bro FFML, PUBG dan game lainnya pokoknya ada ma pokoknya keren-keren banget. Harga terjangkau sampai Sultan sekalipun itu harga terjangkau bro ya. Itu udah kayak apa ya? Kalau lo beli CP itu bisa diskon sampai 70% kali ya. Oke, okay. ya udah ma bro, see you. dadah semua ya. Yaudah, didah semuanya, see you next!